Ciri-ciri kamu sudah menikmati hidup, tidak tertarik dengan urusan orang lain, sibuk kerja, tidak peduli mau dibenci orang lain, tidak punya rasa iri dengki, dan julid pada orang lain, selalu merasa cukup. Ow, ow, ow. Ow, ow, ow, ow. tai <laughs> tenang tenang <laughs> <laughs> kamu di mana kerja dan dengan siapa dewekanlah setiap aku tanya jawabmu kerja dan kerja nah, ini parah nih <laughs> and now and ini